Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa, dan bergabung kembali bersama Bang Minin, tentunya di YouTube channel Diva TV. Bang doakan untuk kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dan sebelumnya, jangan lupa kalian mendukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya bersahabat. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru, terupdate, dan terhanya seputar Leslar. Tentunya, baiklah, bersahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya kita ke dan ke kabar pertama. Selamat yang kita lihat aja. Ada sebuah postingan dari akun Instagram Papa Pemadanya persahabatnya semalam Tentunya memposting sebuah postingan foto Bareng Rizky Bilar Anak sayangan persahabat ya Tentunya Ini adalah membuat Kita semakin bahagia dan bangga Bahwa hubungan Abang Bilar dan ayah Tentunya sangat romantis banget Dan harmonis persahabat ya Dan semalam juga kita dibuat bahagia Bahwa keluarga besar Rizky Bilar tentunya Ke rumah dedek Lesti ini membuat kita semakin penasaran, Pak Sabat, ya, apa mungkin tentunya keluarga besar Rizky Bilar dan Reski Jora membahas soal pernikahan Leslar Pak ya, aduh makin penasaran Dan mudah-mudahan saja kita semoga akan buat hubungan Leslar Selalu diberikan kelancaran kebahagiaan sampai menuju halal Dalam pusingan sebut juga tentunya, Papa Daniel mengusahkan sebuah kalimat caption yang dituliskan Suasana Lebaran maaf lahir dan batin tuh persahabat ya. Banyak sekali tanggapan dan respon yang sangat positif dari para fans. Salah satunya di sini dari akun Instagram ibooks disitu mengatakan, oh sungguh pak tak kuat memandangnya. Duh, pastinya nggak kuat memandang ketampanan dari abang bilar dan satunya papa Daniel persahabatnya memang luar biasa banyak penampilan. Semalam Rizky Bilar dan Papa Dara sungguh luar biasa banget gantengnya persahabatnya. itu makin tentunya bahagia antara kedua keluarga Leslie dan Rizky Bilar tentunya sangat harmonis banget di ya Mudah-mudahan secukupnya antara kedua keluarga dipersatukan. Amin. Ya Rabbal dan selanjutnya persahabat kita lihat juga sebuah ugar spesial nih Tentunya semalam ketika setelah selesai foto shoot dan pemotretan antara kedua keluarga Ini Rizky Pilar uh, diwawancarai persahabat dari channel youtube K-Infotainment Yang mana tentunya Rizky Pilar disini menyampaikan sesuatu yang penting persahabat ya di situ abang belum menyampaikan bahwa memang dari sebulan dua bulan kenal dengan Lesti Kejora Tentunya, Rizky Bilar sudah ada niatan untuk menikahi sang Sudah ada niatan untuk menikahi Lesti Kejo Rafa Sahabat. Ya, terharu gak nih mendengar kalimat dan ucapan yang ditentunya dikeluarkan oleh Rizky Bilar ketika tentunya diwawancarai para sahabatnya. Ini adalah suatu keseriusan dari Abang Bilar. Ya, Mbak, tentunya. Kenal sama dedek Lesti sebulan dua bulan itu sudah ada niatan untuk menikahi dedek Lesti persahabat ya kita semakin terharu bahagia Ini adalah salah satu contoh kesusahan dari abang Bilal persahabat ya, yang masih netting Tentunya jangan sampai netting kembali persahabat ya ini adalah real ucapan langsung yang diucapkan oleh abang Rizky Bilal. Postingan tersebut sudah di-post kembali oleh akun Instagram, sendalaputihaneskorbilar. Di sini ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan. Tuh denger dari sebulan kenal juga udah niat nikahin dede cuman kan. Semua untuk persiapan, pokoknya doanya aja yang terbaik buat mereka berdua. Aku dulu yang di kampung aja sama katanya. Orang biasa sampai 6 bulan persiapan, apalagi mereka tuh, bersahabat ya. Kita tentunya doakan saja mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran Untuk acara resepsi pernikahan dari idola kesayangan kita Selanjutnya para sahabat kita lihat juga nih Ini tentunya semalam kita dibuat bahagia juga Vitamin full semalam Setelah acara penguatakan antara kedua keluarga Lesti dan Rizki Bilar langsung jalan-jalan bareng nih para sahabat. ya aduh tentunya kayaknya nge-mall bareng nih para sahabat ada ya, unggahan dari IG nya abang Bilar yang diam-diam tentunya videoin dan foto dari si Lesti kejauh dari belakang persahabat yang nah, ini cute banget yang mana Lesti tentunya berpenampilan sangat keren dan cantik banget para sahabat, ya tentunya kita dikasih vitamin bahagia banget semalam tentunya Lesti dan Rizky Bilar jalan bareng wow, Pak sahabat ya mudah mudahan saja tentunya selalu diberikan kebahagiaan kebahagiaan buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar dalam postingan yang juga tentunya tadi unggah oleh akun Instagram Irnawati angelot 16 ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan ngemol kita berdua hashtag leslar Tuh, para sahabatnya ngemol bareng katanya ya ada juga komentar dari akun Instagram Safitri anusker kedua itu mengatakan mereka tuh punya pintu ajaib apa gimana sih? <laughs> yang penting kita dikasih vitamin a aja, persahabat ya. Mudah-mudahan tentunya untuk hubungan mereka selalu diberikan kebahagiaan dan mudah-mudahan selalu banyak orang yang mensuport buat hubungan Lesti dan Rizky Dilar. Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada. Tentunya unggahan ketika live Instagram Bang Fali Akbar, Sahabat, ya. Tentunya Fali Akbar kemarin sedang berulang tahun, Happy Birthday buat Bang Fali Akbar ya. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan Dan tentunya ketika live Instagram semalam, di sini Bang Fali langsung ditelepon oleh Rizky Billar, Sahabat, ya, disuruh pulang ke rumah, nih Sahabat, ya. Membuat kita penasaran, apakah ada kejutan dan tentunya mungkin ada surprise buat Abang Fali. Mudah-mudahan saja tentunya kita mendapatkan timbunan foto Cidukan vitamin bahagia para sahabat ya Yang mana postingan sebut juga telah diunggah oleh akun Instagram Jenderal Putih Bilar disitu ada sebuah kalimat caption juga dituliskan Abah ditelepon kakak diminta ke rumah berdoa dulu semoga ada konten leslar Amin para sahabat ya Kita lihat juga keunggahan berikutnya Ini tentunya ketika... Bang Ardlin bersama kawan-kawannya persahabat ya di saya suara Dedek Oles ini yang mana tentunya membuat kita semakin penasaran dan tentunya semakin dibuat traveling aja persahabat kita dengar aja nih Tuh, para sahabat ya, kita dengar bahwa sekelas ada suara di dalam di Ternyata di dalam lansi, di rumah Rizky Bila semalam, aduh Makin penasaran dan makin traveling aja Para sahabat ya Mudah-mudahan kita tentunya Mendapatkan cindukan Vitamin bahagia dari idola Kesangan kita, dalam postingan tersebut juga Tentunya banyak sekali komentar Salah satunya dari akun Instagram wanujalimah 512 Disitu mengatakan dalam kolom komentar Dengar suara yang sudah tidak asing lagi telinga min katanya ya, wah tentunya suara dan ngelas iki je orang. ya, mudah-mudahan saja kita mendapatkan kebahagiaan dari idola saingan kita. Selanjutnya yang ini ada unggah dari guestnya Bang Fali Akbar ya. Tentunya Bang Fali mendapatkan kado spesial dompet dari Lesti dan Rizky Bilar tuh, maka calon kata Bang Fali tak lain adalah calon pengantin nih Mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan Kabar baik dan kabar bahagia Dari idola kesayangan kita Mungkin ini informasi di pagi hari ini Persahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bagi menurut ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh